cita cinta kita kita nyanyikan satu tembawa Meriah nasyadu sebagai bu setiap derita hidup bersama selalu mendampingi wujudkan janji berdua